Uh, Napa bang? Mau bahas apa lagi kita kali ini? Anime lagi bang. Anime lagi? I iya bang. Anime tapi fighting. Anime tapi fighting. Hmm baiklah. Kita opening dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel Mainin untuk memenuhi keinginan dari uh, Google. yang mbak Google. Kali ini gue bakal membahas dan merangkum sebuah anime bergenre fighting. Yang mana anime ini juga dibuat berdasarkan cerita di gamenya ya. Ya anime ini berjudul Tekken. Tekan. Tekken. Tekken. Tekken bangsat. Anime ini berjudul Tekken Blood Vengeance yang dirilis di tahun 2011. Udah lama juga ya bang. Ya lumayan lama juga sih. Tapi kenapa gua pilih anime ini? Karena cerita dari anime ini yang paling mirip atau mendekati cerita di gamenya. Seperti apa rangkumannya? Tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian. Kalau video ini mengandung spoilers, jadi yang belum nonton silahkan ditonton dulu ya. Kalau sudah saatnya kita lanjut. habis ini bah anime tapi thriller bang. Udah diem yang ini aja belum selesai. Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor di keramaian kota dan tiba-tiba menabrakkan diri ke sebuah mobil kontainer dan membuatnya meledak. Namun wanita ini masih selamat, yang ternyata dia adalah Nina. Kenapa harus Nina sih namanya? jadi inget mantan gue yang namanya sama. Buat kalian yang sudah biasa main game, terutama Tekken, pasti sudah tahu ya nama-nama karakter ini. Jadi nggak bakal gue jelasin lagi satu-satu. Yang kemudian datang lagi seorang wanita, yaitu Anna, yang mana mereka bersaudara ya. Dan terjadilah pertarungan antara dua ibu-ibu ini di jalanan. Di sini Anna kalah, yang kemudian dibantu pasukannya dan membuat Nina terkepung. Namun Nina berhasil kabur dan meninggalkan diriku yang rapuh. Anjing, ngapain sih? Nina bekerja untuk seorang pria bernama Jin Kazama. Karakter favorit gua nih dari zaman Tekken 4. Kemudian dia menyuruh Nina untuk pergi ke Rusia. Sedangkan Anna bekerja untuk G yang dimiliki Kazuya, sang ayah dari Jin Kazama, dan mengatakan kalau target mereka adalah Shin Kamia. Itu Tamia bangsat. Mana mereknya Cina lagi? Dan mereka merekrut seorang fighter wanita bernama Ling, dan film pun dimulai. Bangsat, jadi dari tadi tuh belum dimulai. Oke kita ulang. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang gadis yang masih SMA bernama Ling, yang tadi kita bahas sebelumnya sedang buru-buru ke sekolah dengan mendarai panda. Tunggu dulu deh, kenapa harus panda coba? Emang nggak ada angkot apa di sana? Tuh kan bener, yang lain parkir sepeda diparkir panda anjir. Dan ternyata Ling dikeluarkan dari sekolah karena banyak masalah yang ia lakukan di sana. Namun saat dia ingin mengadu ke kepala sekolah, ternyata yang dikursi bukanlah kepala sekolah, melainkan Anna yang langsung menyerangnya dan berhasil dihindari. Dan Anna menjelaskan kalau Ling akan dipindahkan ke sekolah di Kyoto untuk memata-matai seorang pria yang sebelumnya menjadi target G -Corp. Di sekolah barunya, Ling memiliki guru seorang fighter juga yaitu Lee. Dan ternyata dia jadi siswa satu-satunya karena siswa yang lain sedang menyiapkan festival. Dan di jalan dia ditabrak seorang gadis ratheartin bernama Alisa Voskonovich. Dan dari atas terlihat seorang pria yang ingin suicide. Namun Link berhasil menyelamatkannya dan ternyata dia adalah targetnya. Malamnya Link masuk ke asrama pria untuk mengembalikan barang milik Shin yang terjatuh saat dia melakukan suicide. Dan di sana Link menemukan sebuah foto yang ternyata di dalam foto juga ada Jin Kazamanya. Dan melihat baju yang dipakai Shin di foto tersebut bertuliskan 78M ya. Dan Ling mencoba masuk ke kamar mandi dan melihat Shin sedang mandi dan melihat ada tato di tangannya. Yang ternyata Alisa juga di sana lagi ngintip. Dan Ling langsung menariknya dan membawanya keluar. Dan ternyata Shin mengetahuinya dan terlihat di sana ada seseorang pria lain yang sedang bersama Shin. Ling dan Alisa terlibat cekcok di jalan dan agar tidak dicurigai, akhirnya Ling berbohong dan mengatakan kalau dia menyukai Shin. Yang mana Alisa ini juga menyukai Sin sehingga Alisa menganggap ini sebuah persaingan. Di rumah Ana mengatakan kepada Lee kalau suatu hari Jin dan Sin sekolah di tempat yang sama, namun tiba-tiba semua siswa di sana menghilang dan satu-satunya siswa yang selamat adalah Sin Kamia dan menganggap Sin Kamia adalah manusia abadi. Di sekolah terlihat Lee yang sedang mengajar dan ternyata aku nggak ada siswanya anjing. Nyesel gue dulu pernah bertarung pakai karakter Lee. Gila dia ternyata bangsat. Dan terlihat Alisa sedang mendekati Shin, yang kemudian Shin langsung pergi dengan link yang menjadi alasannya untuk menjauhi Alisa Dan di atas gedung sekolah, link mengatakan kalau dia berasal dari sekolah yang sama dengan Shin dan Jin dahulu Dan menanyakan tentang perihal siswa yang tiba-tiba menghilang Dan menurut teori gua, kalau Mishima Zaibatsu itu adalah sebuah organisasi yang menciptakan fighter Dan Shin adalah salah satu korban dari eksperimen Misima di sekolah lamanya dan menjadi satu-satunya yang selamat dan Shin mengatakan kalau dia mendengar rumor kalau misi Zaibatsu sekarang dipimpin oleh teman lamanya yaitu Jin Kazama dan di sekolah yang sedang mengadakan festival terlihat Shin yang juga menjadi kontestan sedang melakukan bigoleh yang tiba-tiba didatangi beberapa orang dan kemudian menangkapnya kemudian Link dan Elisa mencoba mencari keberadaan Shin yang ternyata penangkapan itu tidak ditayangkan secara live melainkan cuma rekaman dan menyatakan kalau Shin sudah diculik sebelumnya Kemudian tiba-tiba Alisa menjadi aneh yang ternyata Alisa adalah seorang android atau manusia robot yang dikendalikan oleh seseorang dan langsung menyerang Link. Di rumah, Link mencoba mencari informasi tentang Alisa namun tidak menemuinya. Justru dia menemukan nama Alisa di deretan nama-nama di Mishima Zaibatsu yang tiba-tiba Ana datang dari belakang dan langsung mencekik Link. Dan kemudian Ana menyuruh Link untuk menghabisi Alisa. Dan di taman di dekat kuil, akhirnya mereka bertemu, di mana Alisa sudah menunggu link untuk bertarung. Dan Alisa yang dikendalikan akhirnya tak bisa menahan diri dan langsung menyerang link, namun akhirnya link berhasil mengalahkan Alisa dan membuat kepalanya copot. Namun Alisa kembali dan terus mengincar link terus-terusan, dan membuat link harus terus kabur. Namun akhirnya link terpojok dan dihajar Alisa. Dan saat Alisa ingin menghabisi Link, tiba-tiba kuil di belakangnya meledak dan membuat mereka terlempar. Yang ternyata itu ulah Anna dan pasukannya. Dan pasukan Anna langsung menyerang Alisa yang kemudian diselamatkan Link. dan membuat Link berhenti menjadi pengikut Anna. Dan tiba-tiba mereka diselamatkan oleh pandanya Link dan dibantu turbo dari Alisa. Mereka akhirnya bisa kabur. Dan akhirnya Link dan Alisa kembali berteman. Dan tak lama terlihat seseorang yang sedang jogging malam-malam dan ternyata Pak Li sambil bilang sempurna. Apanya sempurna jancuk? Para mau mati kok sempurna. Dan Pak Li ini mengajak Alisa dan Link ke rumahnya yang sederhana dengan 62 kamar tidur, 21 kamar mandi dan 18 toilet anjing. Itu bukan sederhana bangsat. Malamnya Alisa dan Link pergi ke sekolah Lamashin untuk mencari informasi tentang dalang di balik misi batsu. Dan ternyata di ruang buah tanah di sekolah ini ada ruang rahasia tempat penelitian. Kemudian mereka menemukan petunjuk tentang tulisan di belakang papan tulis dengan tulisan mutare. Yang mungkin kalau gue artikan mutan kali ya, karena orang Jepang gak bisa bicara dengan akhiran wolf mati. Yang mana percobaan ini sudah ada sejak abad ke-18 dan ditemukan oleh dokter bernama Hugo de Vries. Dan di buah berkas yang mereka temukan tertulis kalau Shin bersama Heihachi. Gue jelasin dikit, Heihachi adalah ayah dari Kazuya dan kakek dari Jin Kazama ya. Jadi kemungkinan orang yang bersama Shin di kamar mandi, kemungkinan Heihachi atau tangan kanannya. Kemudian Link mengatakan kalau Heihachi dulu adalah kepala sekolah dan pemilik Mishima Zaibatsu. Dan tiga tahun lalu meninggal karena dibunuh anaknya sendiri, Kazuya. Dan di rumah, Link menelpon kakaknya dan mengatakan kalau kematian Heihachi itu tidak akurat. Kemudian tiba-tiba mereka didatangi pasukannya Ana. Dan Nina yang mengetahui keberadaan Ana langsung mengaktifkan kembali program dari Alisa. Dan Alisa yang kembali online akhirnya mendapat informasi tentang keberadaan Shin. Tak lama Ana dan pasukannya datang dan berhasil masuk menerobos ke kamar yang mereka tempati. Tetapi ternyata di sana sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Dan tak lama kemudian Nina datang dengan membawa pasukan robot tempurnya. Dan sampailah Link dan Alisa di Kuil dan terlihat Shin sedang dijaga 4 orang prajurit. Dan Shin memperlihatkan Tato di tangannya dan mengatakan kalau dirinya memiliki sal abadi, yang mana menjadi rebutan keluarga Mishima, yaitu Haihachi, Kazuya, dan Jin Kazama. Sedangkan Alisa dan Ling hanyalah sebagai sebuah umpan. Tak lama, Jin datang dengan menghancurkan tembok. So keren lu anjing, Karena ada pintu kenapa lewat tembok coba. Namun tak lama, Kazuya juga datang dari sisi tembok lainnya. Bangsat, keluarga so keren macam apa ini. Kan bisa permisi dulu terus datang baik-baik dari pintu gitu. Dan dari sisi tembok satunya yang ternyata rolling door, ternyata Heihachi sedang berdiri di kawal pasukannya. Namun Shin juga mengatakan kalau semua ini memang rencananya juga untuk mengumpulkan keluarga Mishima untuk bertarung. Dan berharap Heihachi mati untuk balasan karena apa yang telah dia perbuat pada Shin. Dan Shin tiba-tiba berlari memukul Heihachi, tapi ternyata gak berasa apa-apa dong. Dan membuat Heihachi marah dan langsung membunuh Shin Kamia. Apa Apa-apaan ini, katanya abadi tapi mati bangsat. Dan melihat target mereka dibunuh Hai Hachi Kazuya dan Jin menjadi sangat amat marah dan terjadilah pertarungan di antara mereka bertiga. Gua nggak bisa mendefinisikan pertarungan mereka, tapi intinya pertarungan epik antar generasi dengan kekuatan yang keren dan dengan style karakter mereka masing-masing seperti yang ada di game ya. Namun di sini terlihat Hai Hachi mampu mendominasi pertarungan dengan menghabisi Jin dan Kazuya. Namun akhirnya Jin mampu mengembalikan keadaan. Dan menghajar habis-habisan Heihachi Dan membuat Heihachi jatuh ke jurang Mati apa enggak gue nggak tahu ya Intinya Heihachi kalah gitu Dan tinggallah pertarungan antara ayah dan anak Dan tiba-tiba Jin terpental keluar Dan terlihat Kazuya sudah mulai berevolusi menjadi sosok devilnya Yang mana gen iblis ini memiliki kekuatan 10 kali lipatnya manusia biasa Manusia biasa di sini maksudnya fighter ya Karena di antara mereka fighter itu biasa gitu Jin terus dihajar oleh Kazuya sampai akhirnya Gen di dalam tubuhnya Jin mulai bereaksi Namun Alisa mencoba menahan Jin agar tidak berubah Namun Jin mematikan program Alisa dan kemudian tubuhnya diinjak Kazuya sehingga terbelah Dan akhirnya Jin pun berevolusi menjadi sosok devil dengan kekuatan laser yang mampu menghancurkan apapun Namun dengan lihai, Kazuya mampu mengalahkan Jin Jin yang marah akhirnya menghancurkan kuil dengan lasernya Dan berevolusi lagi menjadi sosok yang jauh lebih kuat dari sebelumnya dan dengan pukulan mautnya, akhirnya Jin mampu mengalahkan Kazuya yang kemudian juga jatuh ke jurang. Kemudian, Shin berpindah ke rumah Lee yang terlihat sudah porak-poranda setelah pertarungan antara Nina dan Anna. Yang kemudian si Bangke ini datang lagi nih sambil tepuk tangan. Terus malah seneng anjir rumahnya hancur, sampai sempat sempatnya bilang sempurna. Jangan-jangan nih orang Demian lagi. Kemudian Shin kembali ke kuil dan terlihat Heihachi. Yang ternyata benar kan yang gue bilang, dia masih hidup membuka peti berisi kutukan Dewi Bumi Kyoto. Yang membuat kuil di Kyoto tersebut tiba-tiba berubah menjadi sosok raksasa menyeramkan yang dikendalikan Heihachi dari dalam. Dan pertempuran kedua pun terjadi antara Jin dan Heihachi. Dan Jin pun kewalahan melihat sosok raksasa ini. Sehingga membuat Link menangis dan air matanya menjatuhi wajah Alisa dan membuatnya konslet dan mengaktifkannya. Dan Alisa langsung menembakkan pukulan roketnya mengarah pada Heihachi yang berada di tubuh makhluk tersebut. Dan membuatnya kewalahan. Dan kesempatan itu kemudian dimaksimalkan oleh Jin dengan membelah makhluk tersebut menggunakan lasernya. Dan akhirnya Heihachi pun dikalahkan. Kemudian terlihat hari sudah mulai terang ya dengan puing-puing kuil yang berada di mana-mana. Dan terlihat... Li sedih atas kepergian Alisa yang kemudian didatangi Jin dan kembali mengaktifkan Alisa dan membuat Link begitu bahagia. Dan Jin pun pergi sambil mengatakan kalau suatu hari nanti dia akan kembali datang untuk menantang Link bertarung. Dan film pun berakhir. Dan di scene kredit terlihat kalau Alisa dan Link sedang mengobrol tentang menciptakan perdamaian dunia seperti yang manusia inginkan. Jadi mereka memutuskan untuk mengikuti sebuah turnamen fighting bernama Tekken. Tekken. Diulang lagi sih bangsat udah gak lucu anjing. Oke, okay, itulah rangkuman alur cerita dari anime Tekken Blood Vengeance yang dirilis di tahun 2011. Bagaimana menurut kalian film ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian kalau filmnya sudah sesuai gamenya? Kalau menurut gue sih, ini film animasi yang diangkat dari game yang terbaik sih. Sedikit hal yang bisa dipelajari dari film ini, kebencian itu bisa ditahan. Tapi kita harus bisa melepaskan kebencian itu, atau kebencian itu akan memakanmu hidup-hidup. Oke? Okay? Bang jangan lupa Udah diem lu mau closing dulu nih Terima kasih yang sudah mampir di channel mainin Jangan lupa like, share, komen, dan Subscribe Ya subscribe Saatnya gua undur diri dan Jaa matane ha, anime tapi thriller heh